Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, dan 142 Pada tema 3 kelas 6 tokoh dan penemuan Pertama, kita akan bahas di halaman 135. Temukan kosakata kata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas. Tulislah dalam tabel break. Ngelihat Melihat, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nemuin menemukan: "Taukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Taukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Sistem-sistem system. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Morgan terpanggil untuk menciptakan." Sistem lampu lalu lintas Enggak, tidak Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang Ia tidak ingin kejadian itu terus berulang Masih di halaman 135 Kapan kita menggunakan kosa kata baku? Kita menggunakan kosakata baku saat menyusun karya ilmiah, saat menulis surat resmi dan ketika berpidato di acara formal. Mengapa kita menggunakannya? Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Selain itu, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain. Atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti semua orang Cermatilah tulisanmu sebelumnya Carilah kosakata kata non-baku yang masih kamu tulis Ubahlah ke dalam kosakata kata baku Enggak, tidak, ngelihat, melihat, nemuin, menemukan Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui Lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Pertanyaan pertama Siapa penemu? Lampu lalu lintas, apa dampak ditemukannya lampu lalu lintas terhadap kehidupan masyarakat? Tiga, mengapa lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau? Berikutnya kita akan jawab di halaman 137, melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban. Contoh dari melaksanakan kewajiban memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK, memakai helm atau sabuk, pengaman saat berkendara, mengikuti rambu lalu lintas, berkendara pada lajur jalan yang telah ditentukan, berkendara dengan kecepatan standar, tidak melaksanakan kewajiban. Tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Berkendara dengan kecepatan sangat tinggi berkendara melawan arah. Berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman belum memiliki surat-surat yang lengkap. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, dapat ditilang polisi mengakibatkan kecelakaan, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak, membahayakan diri sendiri dan orang lain, melanggar hukum. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Iya, karena jalan umum digunakan banyak orang, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 138 Diskusikan dengan seorang temanmu mengenai rambu-rambu tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut Nomor satu, Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Satu, Rambu stop adalah wajib berhenti Dua, Segitiga merah terbalik adalah mendahulukan yang berlawanan arah 3. Tanda silang merah bermakna larangan berjalan terus Berhenti sejenak 4. Gambar motor yang disilang artinya motor dilarang masuk atau melintas 5. Rambu penunjuk arah lokasi Cibitung 6. Rambu dengan gambar ranjang dan tanda plus tersebut menunjukkan keberadaan rumah sakit 7. Jarak dieng dari titik tersebut sebanyak 10 km apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan manfaatnya adalah untuk melindungi dari risiko kecelakaan memberikan petunjuk menertibkan lalu lintas dan lain-lain berikutnya di halaman 139 Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Apabila rambu-rambu tersebut tidak ada, maka kondisi lalu lintas menjadi kacau dan tidak terpip. Kondisi ini selain menjadikan perjalanan tidak efektif, juga bisa berakibat fatal, yakni berujung pada kecelakaan. Untuk rambu-rambu yang bersifat petunjuk, kalau tidak ada, maka akan membuat pencarian menjadi tidak praktis. Soal nomor empat. Apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Sering. Rambu-rambu ini sering saya lihat baik itu di jalan besar maupun jalanan kecil. Di jalanan besar, rambu-rambu yang sering saya jumpai seperti larangan parkir, larangan bagi kendaraan tertentu melintas, rambu untuk wajib stop, dan lain sebagainya. Khusus di jalanan kecil seperti gang, rambu-rambu lalu lintas yang paling sering saya jumpai adalah rambu yang dipasang mandiri oleh warga. Umumnya rambu tersebut berisi perintah melambatkan laju kendaraan. Baik, kita akan menjawab juga di halaman 139. 9. Sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan Kewajibanmu dengan tanggung jawab saat di jalan raya Ayo ceritakan Hal-hal yang perlu kamu tulis adalah satu. Contoh hak yang sudah kamu dapatkan Baik dari nomor satu dulu Saya sudah mendapatkan hak untuk sekolah Pertanyaan kedua Contoh kewajiban yang sudah kamu laksanakan Saya sudah melaksanakan kewajiban belajar dengan rajin Ketiga Penilaianmu mengenai hak dan kewajiban tersebut, apakah hak yang kamu dapatkan sudah seimbang dengan kewajiban yang kamu laksanakan? Hak yang saya sudah dapatkan dan kewajiban yang saya lakukan seimbang. 4. Manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang yaitu, saya akan diberi penghargaan oleh orang tua dan guru serta tidak membuat orang tua saya kecewa Soal nomor 5 Hal-hal yang masih perlu kamu perbaiki dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab Saya harus memperbaiki memaksimalkan tanggung jawab 6. Apa yang dapat kamu perbaiki dari dirimu di masa yang akan datang saya akan melaksanakan semua kewajiban saya secara maksimal Menurutmu kenapa lampu rambu lalu lintas berbentuk lingkaran Apa yang terjadi jika berbentuk bukan lingkaran Agar memudahkan para pengguna jalan Agar dapat terlihat jelas walaupun dari jauh Ataupun ketika melalui lampu lalu lintas Baik di halaman 140, apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana cara menemukan luas bangun gabungan? Dengan menghitung luas bangun pertama, kemudian hitung luas bangun kedua dengan satuan yang sama. Bagaimana cara menemukan keliling bangun gabungan? Cara menemukan keliling bangun gabungan adalah dengan menghitung keliling bangun pertama, kemudian hitung keliling bangun kedua dengan satuan yang sama. Buatlah bentuk bangun gabungan sesuai dengan imajinasimu, bentuk yang kamu buat melibatkan lingkaran dan bangun datar lain. Hitunglah luas dan keliling bangun yang kamu buat. Baik, di sini kita buatkan gambar bangunannya. Di sini ada dua bangun, yaitu setengah lingkaran dan satu persegi panjang. Pertama, kita lu hitung dulu luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan 20 x 10 sama dengan 200 cm. Luas setengah lingkaran adalah 1 per 2 dikali V dikali R kuadrat. 1 per 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7, sama dengan 11 dikali 7, sama dengan 77 cm persegi. Luas bangun gabungan di atas adalah 200 ditambah 77, sama dengan 277 cm persegi. Berikutnya keliling persegi panjang ya seharusnya ya keliling persegi panjang sama dengan dua dikali sepuluh ditambah dua kali sepuluh dikurangi empat belas sama dengan dua ditambah empat dikurangi empat sama dengan 46 cm. Berikutnya, keliling lingkaran sama dengan 1 per 2 dikali V dikali D. Keliling lingkaran sama dengan 1 per 2 dikali 22 per 7 dikali 14 sama dengan 22 cm. Keliling sama dengan 46 ditambah 22 sama dengan 68 cm. Sekarang kita akan menjawab di halaman 142 Menunjukkan perilaku patuh terhadap tata tertib dan peraturan yang terdapat di jalan raya adalah cerminan sikap warga negara yang menjalankan kewajiban Jelaskan pendapatmu tentang hal ini, berikan contoh Menurut saya, perilaku patuh terhadap tata tertib dan peraturan yang terdapat di jalan raya adalah perilaku yang baik dan dapat dicontoh Apa yang telah kamu lakukan dalam rangka menghargai orang lain? Cara saya menghargai orang lain adalah dengan menghargainya adanya perbedaan pendapat Tuhan menginginkan umatnya tertib dan taat kepada aturan dalam kehidupan sehari-hari Berikan contoh perilakumu dalam menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari Menaati aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan masuk sekolah tepat waktu Kerjasama dengan orang tua Sampaikan kepada orang tuamu tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas Mematuhi rambu lalu lintas adalah salah satu aspek keselamatan yang diwajibkan pihak kepolisian agar pengendara selamat sampai di tujuan. Pelanggaran atas rambu-rambu di jalan raya bisa berdampak buruk, baik bagi pengemudi maupun penumpang. Diskusikan apakah kamu dan keluargamu sudah mematuhinya? Kami sekeluarga sudah mematuhinya dengan baik.